wabarakatuh barakatuh alamin wa ala umuri dunya waddin Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal musalin, Muhammadin wa ala alihi wasohbihi ajmain Amma ba'du Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sholawat dan salam Kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beserta keluarga dan para sahabat Anak-anakku Yang ibu banggakan Pada hari ini Ibu akan memberikan cerita Kisah inspiratif Dari Bapak B.J. Habibie Bapak B.J. Habibie Atau yang dikenal dengan Bahfrudin Yusuf Habidi Merupakan sosok yang sudah dikenal banyak orang dengan perjalanan hidupnya yang sangat inspiratif. Ia memiliki karisma yang sangat digabungi oleh rakyat Indonesia. Ia dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. B.J. Habibie merupakan sosok yang cerdas, gigih, dan pekerja keras. B.J. Habibie dilahirkan pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare -pare Sulawesi Selatan Ia adalah presiden Republik Indonesia ketiga Tak hanya dikenal sebagai presiden, Bapak B.J. Habibie juga dikenal sebagai profesor dan teknokrat di bidang penerbangan atau aviasi Salah satu kisah inspiratifnya yang dapat kita teladani yaitu yang pertama ia gemar beribadah dan belajar Bapak B.J. Habibie dibesarkan dari keluarga yang taat beragama. Sejak kecil, ia lebih terbiasa dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kecerdasannya sudah tampak dari usianya tiga tahun. Habibie kecil sudah lancar melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Meskipun ia sibuk dengan kegiatan belajarnya, ia tak pernah melupakan kewajibannya untuk beribadah. Kebiasaan inilah yang ia terus tanamkan hingga ia dewasa. Bapak B.J. Habibie juga merupakan seorang pembelajar sejati. Selepas lulus SMA, Bapak Habibie melanjutkan kuliahnya di Institut Teknologi Bandung atau ITB di Fakultas Teknik Jurusan Elektron. Setelah satu tahun di ITB, beliau memutuskan untuk melanjutkan kembali pendidikannya ke Jerman. Untuk mengambil jurusan teknologi pesawat terbang Nah selama menempuh pendidikan inilah Bapak Habibi dikenal sebagai pribadi Yang mengabadikan hidupnya untuk belajar Bagi Bapak Habibi Belajar dengan sungguh-sungguh adalah kunci dirinya Bisa mendapatkan pekerjaan yang baik Dan bisa membalas budi kepada ibunya Yang telah bantik pulang menyekelahkannya Kemudian, kisah inspiratif lainnya yang kedua yaitu terbiasa mengeksplorasi hal-hal baru. Bapak B.J. Habibie adalah pribadi yang terbiasa tidur hanya sekitar 4 jam sehari. Beliau dalam peluncuran buku biografinya pada tahun 2015 lalu, Bapak B.J. Habibie mengungkapkan hal ini. Ia mengaku bahwa salah satu alasan dari kecerdasannya adalah... Minimnya waktu tidur yang dibiasakannya, inilah salah satu hal yang menjadi kisah inspiratif dari Bapak B.J. Habibie yang dapat kalian pelajari. dia dibandingkan tidur, Bapak Habibie lebih memilih memanfaatkan waktu untuk mengeksplorasi berbagai hal baru yang membuatnya tertarik dan penasaran. Ia akan terus mencari jawaban atas segala persoalan tersebut. Tak heran jika di usianya, yang ke-28 tahun, ia telah berhasil menyandang gelar doktor dalam bidang teknologi pesawat. Tekadnya yang kuat dan komitmennya yang tinggi dalam ilmu pengetahuan berhasil membuatnya mendapatkan pengakuan dunia sebagai sosok yang jenius. Kemudian, ia mengabadikan seluruh hidupnya untuk negara Indonesia Kisah inspiratif Bapak B.J. Habibie juga erat kaitannya dengan pengabdian dirinya pada Indonesia. Bapak B.J. Habibie merupakan sosok negarawan yang sangat mencintai negaranya. Ia rela mengabadikan seluruh hidup dan ilmu pengetahuannya untuk Indonesia. Di tengah kesuksesannya di Jerman sebagai seorang Vice President sekaligus Direktur Teknologi di salah satu perusahaan pesawat Jerman, ia memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk pulang ke Tanah air. Ia bersedia memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk pulang ke Indonesia, meskipun ia harus melepaskan jabatannya dan posisinya yang tinggi di Jerman. Tekadnya dan kecintaannya terhadap Indonesia membuatnya memilih untuk menyalurkan ilmu dan teknologi yang ia punya untuk bangsa dan negara tempatnya lahir dan dibesarkan. Kemudian pada tahun 1978 Presiden Soeharto juga mengangkat Bapak B.J. Habibie sebagai Menteri Riset dan Teknologi hingga tahun 1997. Selama menjadi Menteri Bapak B.J. Habibie berhasil membuat pesawat nasional yang bernama N250 Gatot Kaca yang dipertunjukkan pada tahun 1998. Dari kisah inspiratif yang sudah Ibu sebutkan tadi, Bapak B.J. Habibie ini sangat menginspirasi banyak orang. Ia adalah seorang negarawan yang sangat mencintai negaranya. Ia juga seorang teknokrat yang senantiasa mengabadikan dirinya untuk ilmu pengetahuan. Meski kini ia telah tiada, namun kegigihan, kerja keras, serta kecintaannya terhadap bangsa Indonesia patut untuk kita teladani. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.